Kaesar TV uji nyali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo Kaisar TV. Tang tren tang tang tang. Nek TV iki orang peserta, Langsung saya panggilkan ya oke Mas Pacul kemana kabarnya Mas nipun pun pernah. Ya, Mas, <laughs> Mas <Faju. laughs> ini. nanti nantinya sampaian ya. sini ini Lati. sangat seram sekali di sini. Setiai pun ini. Oke <laughs> <laughs> biasa ya. tahun Siap orang Siap. siap. Langsung, langsung Mas baju yes. mana anu, helm, helm. Anu, lali Mas <laughs> <laughs> nah, nah. Iki Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, kamera Ini, ini. No kamera tersembunyi kamera ini. Okay? <laughs> ini, Rambut tangan nanti ya kalau gak kuat ya Siap Siap Dek Siap Siap Siap eh. nah, dia, dia, dia. Eh. Ya. Oh, Jesse. <laughs> <Sumangat. laughs> Semangat. Semangat. <laughs> <Belek, belek, terang. laughs> kuat. Enggak kuat. Hei. Ora kuat, Ada gagal hey, Ya gw aku kalah. Padahal panasan, panasan, panasan, panasan, Gusti. panasan, panasan, panasan, panasan, panasan, panasan, Peserta panasan, panasan, Mau peserta yang pertama Gagal panasan, <laughs> Tak panggil Peserta nomor loro Ilyam ini Loh, daseng, <laughs> Loh, siap Yuk, <malu. laughs> lanjut, peserta kedua, Siap ya, Selain ini ada peralatan, ada kameranya tersebut. Nanti kalau gak kuat, tangan yuk sini. Oke, okay, kuat sekali. Kamu, <laughs> kamu nggak takut sama setan? <laughs> Urapan asam, okay. Lenovo. ini topikku berserta pertama sungkaran ini kalah tapi saya sangat apa ya materwon Kaisar TV, matur nuwun lur, salam seduluran sahrawasi lur, sampai.